Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Sekarang posisi kita di Lekong Jasa Lekong Ini di rumahnya Pak ya. Ini anaknya Pinasan namanya buat. Kita sama kuat sekarang nih buat lagi ngapain buat belajar. Lagi belajar Belajar apa buat Dig in.